Jadi ini adalah interview V.O.B ya saat manggung di Thailand. Uh, hello uh, my name is Marsha the guitarist and vocalist. Hi, okay. uh, my name is Widi and I am a best player of The bahasa ya. Siti, I'm the drummer of Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua Di channel Ivan Sandroy Masih kita tentang bahas lagi Untuk reaksikan lagi Di O B Voice of Pro. Guys, ini gua dapat yang baru lagi nih. Mungkin gua baru dapat baru atau mungkin yang gua bahas atau kan reaksikan nanti ini sendiri adalah teman-teman semua belum tahu. Ya, gitu loh. Jadi, ini adalah wawancara V.O.B ya, saat manggung di Thailand. Oh. Nah gitu loh, ini lucu, ini lucu karena yang dibahas dari internet itu sendiri justru adalah uh, pas di saat setelah manggungnya V.O.B ataupun dibahas lagi saat V.O.B itu sendiri pernah manggung pertama kali untuk di Thailand itu sendiri kan. Nah untuk video seperti apa jangan lupa subscribe, like dan komennya lonceng itu kan. Oke kita langsung masuk untuk ke videonya. Someone di YouTube to step your effect, so I had to use my hand like this. <laughs> <laughs> it's it's difficult. Like I I just have to hand, so yeah. <laughs> drum. Oh apa? Uh, They use kan pedal itu sendiri kan. Jadi harusnya ya harus menggunakan tangan jadinya untuk de, untuk menggunakan kaki itu agak susah gitu ya kan, gua gak tau nih bentuknya seperti apa untuk fit pedalnya itu sendiri gitu loh, apakah mungkin jauhan atau keras atau gimana mungkin jadi harus nyeteknya pakai tangan, cek cek cek cek cek cek cek cek, kan ada yang itu kan ya, ada yang ya macam-macam sih, keren sih gitu loh, aja. play drum gitu. Wearing heel, heel, high heels. High heels. It's make me more feminine when I ride. I got a message from people. Kok nggak apa-apa ya sih dibicarakan sih itu sendiri. High heels ya gitu loh. Jadi itu sih itu agak susah banyak untuk gunakan itu sendiri kan. Sih itu sendiri kalau misalnya use pedalnya atau menggunakan pedal itu sendiri dia harus nggak pakai high heel, nggak pakai sepatu, nyeker dia ada nyeker nyeker girl di belakang gitu loh untuk dalamnya hehehe <laughs> lanjut ummm people uh, Widi can you play bass with making noodle? Huh? it's so weird it's so, so weird hahahaha <laughs> <laughs> pertanyaannya banyak-banyak aneh ya gitu loh Widi <laughs> bisakah kamu bermain bass dengan making a noodle? jadi membuat mie? gitu loh bisakah kamu bermain bas sambil membuat mie mungkin ya, apa ya sering ngeliat di TikToknya dari Widih itu sendiri, sering kan? Eh ya kan sering kan ngeliatnya Widi di banyak sambil masak air, sambil masak apa sambil main bas? Si ya kan bisa dia hari seperti itu. Oke, lanjut. Uh, hello, uh, my name is Marcia. I'm the guitarist and vocalist. Hi, okay. uh, my name is Vidi, and I am a best player of bahasa ya. City, I'm the drummer of your. Jadi, aduh bahasa yang tetap petah petatang yeah. <todic> kalau misalnya <music> Thailand. Di sana ada tulisan nih. Wih kerennya nih, waktu bangun Mars Bio ini, oh, bukan bukan to to yang oh, tadi itu di. Ya tadi tuh dibilangnya manggung uh, waktu lagi Thailand pertama tuh di dalam kafe atau apalah gitu untuk itu, nggak salah. Iya, yes, uh, bar atau kafe gitu deh. oke okay, lanjut the police they said we are too too noisy, too, too loud yeah, our music too loud and it disturbed hmm. them so <laughs> yeah. the the police was angry. <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya memang ya. Jadi kalau waktu itu lagi pernah manggung mereka itu sendiri Thailand pertama. Jadi ini katanya bilang. Jadi mereka itu ditegur sama polisi karena kenapa permainan mereka suara mereka itu terlalu atau terlalu besar atau terlalu kencang kali ya terdengaran di luarnya. Jadi polisi sengir, polisinya itu marah gitu lininya. <laughs> Yang bingungnya dibilangnya panitianya kemana gitu lenter hari seperti itu harusnya jangan mereka ditegor dong mereka kan hanya memainkan ya kan? bener gak? itu loh oke lanjut We uh, play metal because in the first time we heard metal music, we fell in love hmm. and yeah. yeah. make adrenaline rush. The okay. First we fell in love because the music, and then we read we read the all oh, the lyrics years, and then try to cover. Then we try to, cover, cover. We tried to found out uh, what, what they, they uh, so what the lyrics talking about, not. and then get uh, sandwich I mean, yeah. what, what what happened, happened around us. Oke, hey, tadi maksudnya gini ya, jadi ya mungkin pertanyaannya kali kapan pertama kali mereka mengenal metal gitu Jadi intinya di mereka itu sendiri mengenalkan metal itu sendiri Ya iya di belanja sejak masih sekolah itu sendiri Mereka mendengarkan musik metal dan mereka langsung menyukainya, palingin In Love juga Dan juga mereka pun dari situ pun juga sering membuka juga mungkin pernah kita bahas juga ya Yang dari Abah Ersa itu sendiri mendengarkan itu sendiri and then mereka menyukainya dan cover-nya itu sendiri gitu loh. dan terakhirnya seperti sekarang ini. Oke, lanjut. It's kind of hard to speak about ourselves in school when we were in uh -oh. junior high school because <laughs> yeah, we saw in school uh, students just like a robot. They just take notes and remember something that they wrote, and then do what the teacher said to do. To follow the rules. <laughs> In the fact, they have different dream and different challenge to be support. We are happy when we play metal music because we feel that we can be ourselves when we not playing music and then I say to people, fuck you, I won't do what you tell me, people will be angry. But when I play music, they don't. <laughs> yeah, yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah, but they <laughs> music. <You see? laughs> Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke okay, okay. Jadi diceritakan itu sendiri Ketika mereka uh, mereka mempunyai musik Atau dapatnya mereka menyukai musik metal Jadi ketika waktu lagi masih sekolah uh, Di dunia sekolah itu sendiri Adalah dunianya menurut mereka itu sendiri Adalah seperti robot Jadi kita harus mengikuti ya, Dapat PR, dapat tulisan, dapat soal Di kita harus kerjakan Udah kita seperti apa yang diminta dari gurunya Like Uh, robot gitu loh, dan mereka itu tidak menyukai hal seperti itu. Katanya seperti itu ya, dan intinya akhirnya mereka pun mempunyai perbedaan hobi. Gitu loh, perbedaan hobi adalah bermain musik. Gitu loh, nah, ketika mereka bermain musik itu lebih apa, lebih terbuka, lebih enak, lebih enjoy, lebih menyenangkan gitu loh. Karena kenapa gitu loh, ya mereka itu sendiri tadi kan, banyak ada RTM ya kan, ketika mereka tengah mengatakan di banyak. Uh, ada bahasanya tuh diblaynya kan ketika-ketika kita... nan nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah itu kan bahasa-bahasanya kita gitu lari blaynya gitu loh. Nah, itu kan, kalau misalnya kita ngobrol ke depan orang hey you fuck misalnya seperti itu kan wow. ya, pasti pastinya ditolak kan. Tapi kalau misalnya itu dipadukan dengan musik, mereka langsung bilang Iya dong, bener dong. Nah, itulah tadinya dinyanyi itu sendiri. Iya, jadi Ketika mereka berekspresi melalui musik itu adalah kenikmatan mereka untuk kenyamanan mereka dan itu adalah hobi mereka gitu. oke okay, lanjut. Maybe don't like metal music. Bukannya kalau make... Oh, kenapa? <laughs> Aspers I like to them. Yes, ya. Yeah. After we also many festival, uh, we speak to our parents like, "Mummy, <laughs> actually I play metal music." <laughs> and then <laughs> my parents like, "What kind of music? Sorry." And then they come to school and saw so, what yeah. <laughs> our performance, <laughs> watch our performance at school, and yeah, they are totally shocked. <laughs> <laughs> Jadi pertanyaan mungkin ya dari wartawan itu saya pertanyakan di banyak bagaimana pendapat orang tua kalian ketika kalian menyukai lagu ini Awalnya dulu ya gitu loh langsung katanya Siti di banyak makanya langsung metal Ah gitu loh intinya gitu ya di banyak ada ada dininya ya sudah diceritakan sebenarnya sudah dibahas juga gitu loh Kenapa mereka uh, dibalanya pertama sendiri mungkin tidak didukung oleh orang tuanya ataupun dari keluarganya untuk musik metal tapi alhamdulillah sekarang ini mereka sudah mulai didukung kok. Iya kan gitu loh. Oke, okay, lanjut. We still made with a lot of metal musician especially female musician in Indonesia and in Asia, but it's still uh, not a common thing. But the uh, the scene is the metal scene is very supportive. It's one of uh, so many point that make us grow up fast. <laughs> nice, keren keren. Jadi ya, mungkin ada pertanyaannya apakah mereka sekarang apa yang mereka lakukan sekarang ini atau demikian? Uh, dengan dengan dengan musisi-musisi metal yang ada di Indonesia dia dia mengatakan dia banyak ya mereka sedang berkolaborasi dengan musisi metal yang ada sekarang ini gitu loh ataupun sedang dalam artian ya itu ya kan maksudnya masih melatih diri mereka itu sendiri apalagi dengan female metal itu sedang female senior. ini ya ya gitu loh di banyak walaupun mereka udah up banget udah naik banget sampai dengan sekarang viralnya mereka tetap loh membutuhkan bantuan para senior loh. dengan cara baiknya para senior itu loh Ya, jangan diucap lagi ya. Oke, okay, lanjut. Uh, ya, yeah, there is someone in Instagram that say I'm when be I, mean, I might be the Oh, Yeah, you are. They talk that uh, many people apa namanya tadi believe you have to believe that many people love me ya ya ya ya jadi memang gitu loh bagaimana mungkin rasa kepedulian dari para netizen ya atau para VOB itu sendiri alhamdulillahnya banyak menjadi kmotivasi ada yang bilangnya adalah ya itu tadi apa apa namanya kalau bisa dibilang tuh orang yang dia gitu gitulah sama satu lagi dibanyu beli tinggal martir gitu jadi ya intinya sih dibelanja rasa kepercayaan mereka itu sendiri rasa kebangkitan mereka itu sendiri dari V.O.B dan rasa ketenaran dari V.O.B itu sendiri yang diawali dulunya dengan para bulian dengan para hujatan Alhamdulillah menjadi kuat, strong seperti sekarang ini dan mereka pun dijadikan landasan motivator untuk para lihat ya iya para kaum-kaum yang mungkin merasa hampir sama loh, seperti V.O.B lu tiba dan gue merasakan di posisi hobi dulunya ada seperti itu yang dihujat jadi ini dijadikan motivasinya di hobi para pesona ini juga Keren. lanjut oh oh iya ini manggul di Thailand ini Gulingin belum. Waktu menarik dulu untuk ini ya sebentar aja, oke? oke. Voice, of baciprot band metal 3h gadis berhijab asal Garut Jawa Barat. Tuntas menyelesaikan tur Eropa Fight Dream nya itu akhir Juli hingga 6 Agustus di tahun 2002 tahun kemarin ini ya Nah Vobi pun juga mengakhiri tur dengan tampil di salah satu festival metal terbesar di dunia Wacken Open Air di tahun 2002 Voice of Bajaprot itu sendiri juga melawat ke Asia Tepatnya di venue Montri Studio 6 di distrik Bangkapi, Bangkok, Thailand Ini pada tanggal 27 Agustus di tahun 2002. Nah ternyata band metal ini sendiri yang terdiri dari atas gitaris dan vokalis Marsha, drummer City, dan bassist Widi itu pun sebenarnya pernah manggung loh di Bangkok ini empat tahun lalunya. Di 4 tahun yang lalu itu sendiri sebenarnya tepat itu di tahun 2018, band yang digawing Marsha pada gitar dan vokalis sendiri dan Widi ini sebenarnya adalah tampil yang pertama kalinya itu di luar negeri. Oke, okay, berbicara untuk dipanggung di Montri Studio 6 ini sendiri seperti mengulang kembali langkah awal VOB saat masuk di kancah musik Internasional. Nah, jadi sebenarnya manggung ini sendiri yang di Thailand adalah yang kedua. Yang pertama itu di 4 tahun yang lalu adalah panggung pertama kali mereka untuk luar negeri diawali dengan Thailand itu sendiri. feeling in the vamp off feeling in the vamp off how you do ya. you do how ya. you, do ya. you, do ya. you do ya. oh Killing in the name of. Killing in the name of. Nice. Anda <laughs> <De> video loh! Itu, loh!